Yo, what's up, brother? Welcome to my vlogs. Gue adalah Ravs, channel sama gue, Bob Skapulet. Yap, sekarang lo sendiri. Nanti gue akan sama ada 3 barang bagus yang dikirim dari Bandung. Yang mau gue review. Uh, gue review banget. Gue udah dapet kesempatan buat nge-review barang itu. Apalagi yang auto Oke, tungguin. Jadi mana, lah? Tunggu bisa tonton atau abis? Paket! Ah, ini. Hey, yeah. Paket, Kak! Masuk, Bang. Paket! Wah, uh, paket, yeah. paket Kena nih, oh, Mantep ini, Pak. Nah, kenal, kenal Pak? belum, Pak? Belum, Pak. Belum pay lah. sudah Sponsori itu, Pak. Saya mau baru depok yaudah pak ya apa nih? mungkin lu gak ngerti kalau ngerti boleh bye yaudah ini dia di sticker nya gua kedatangan tiga ke jenis sneakers ini dari bandung salah satu sepatu lokal jadi gua terima kasih banget buat geofmax atau di berarti geof atau geof gua gak tahu geofmax di dalam ini Gua mau review isinya apa aja, yang pasti gua ada sebuah kehormatan dikirimin tiga suatu Pastinya keren, karena apa? Karena ini adalah produk lokal yang kita harus bangga ya Karena Indonesia tuh punya produk lokal yang berdua ini bagus Karena gua instagram instagramnya sumpah, keren-keren banget dan gua pengen megang kayak gimana isinya Yang pertama ini nih, kayak gini, menurut gua ini kerdusnya gua suka warnanya ada hitam ada warna. cuman sayangnya gue gak tau nih pasti tadi ini tukang yang boboin nanti dibagi kotak kotak gak berakinin kemana sampe pengen ngok yang begini ini gak tuh bagaimana ceritanya yang pasti kita lihat ini ada ready to kick gue gak tau depannya maksudnya buat apa mungkin kayak suatu karate, taekwondo atau mungkin membuat reaction action atau gimana ya karena gue ready to kick ini namanya authentic black gum kerdusnya gini doang gak ada apa-apa lagi jalannya pasti sekel ada sepasang apa sih lah, sama ada bunga keridak Sneakersnya dua Oh iya biasanya gini, kalau lo mau beli sneakers, tips dari gua itu Tiga hal Pertama lo mesti cim dalamnya, kayak gini Lo rasain, kalau dia mengandung zat kimia yang gak oke okay, Itu biasanya dia sepatunya gak bagus Kalau dia baunya biasanya nyaman-nyaman aja, dia aman Dan kedua, lo harus biar lo tau kalau itu ngebawa kaki Artinya sepatunya sebaru Kalau bawa kaki itu juga baru Udah di orang Nah satu lagi Kalau lo dapet sepatu yang jenis kayak gini Lo kalau beli Lo patahin semisah mungkin Tapi gue nggak tau ya Nggak semua toko boleh begitu Jadi lo patahin yang begini Kalau sepatu bagus Dia bagian sini itu nggak akan terkelupas Artinya lainnya ter terjaga dan baik-baik aja Biar dia baik-baik aja ya Nggak ada apa namanya lain yang terkelupas, dia oke aja Oke ini spot yang pertama, Di ada tulisan GIO. Ini warna hitam, black gum, black gum, apa sih tadi namanya? Authentic black gum bener, mungkin black gum itu maksudnya rubbernya ini ya Soal bawahnya, di bawahnya juga tulisan ready to kick yang makanan sama Dia kalau kata orang zaman dulu, spotnya lebih sol, udah jahit tapi keren ini sepatu, biasanya kalau sepatu-sepatu game abal-abal gitu Dia tuh di ujung sini atau mana tuh ada bekas sambungan jahit kan, tapi ini nggak ada Satu ini oke okay. Banyak kan pas, seperti sepatu pada umumnya Soalnya nggak bisa dilepas, soal-insoal nya Soal bawahnya kayak gini Lacesnya menurut gue biasa aja Eyegladesnya juga pakai plastik dan oke okay. Dia begini aja, cuman hitam sama ini bawahnya agak agak coklat. kita bukaan selanjutnya Ini udah dulu sini baby ah selanjutnya ini seri Mike Milford sudah uh, informasi aja, Mike Milford itu kalau nggak salah ini dari band Stars of Tomorrow ya dia kayaknya di ini nah ini gue kurang suka sama warna, ini mungkin agak norak menurut gue tapi nggak tahu ya mungkin sebagian juga suka ini selera sih hitam, ada kuning, ada orange mungkin M&M ini maksudnya Mike Milford, mungkin ya Artinya cuma begini doang, gak ada apa-apa lagi, tapi ada tulisan My 3-4 Geo Max Series Artinya mungkin ini memang uh, dia desainernya di yang membuat sepatu ini Nah ini ada vulcanized AF AF itu maksudnya apa fokus atau doang gimana gue gak ngerti, tapi vulcanized itu, ini sudah informasi Vulcanized itu artinya sepatu ini dibikinnya itu di oven jadi bagian rubber bawahnya itu dipanasin sampai 120 derajat barengan sama uh, bagian atasnya Kalau nggak salah ya, kalau salah ya maafin Nah ini dia ini. Kerdusnya pada umumnya, begini aja Gak ada yang istimewa dalamnya, tapi lumayan bagus untuk menjaga barangnya Ini Nolan Black Quest Oh ya, turquoise, mungkin ada karena warna biru ini ya Turquoise ini sepatunya kayak gini Dalamnya nggak ada apa-apa, nggak -apa. ada kupon Gopay atau kupon apa, nggak ada Cuman ada kertas kertas doang Lihat, bentuknya kayak gini, entah gue shoot detail juga Ini kayak gimana, uh, di, ada di buat laces ini Itu dia ada, seperti biasa, ada hole ininya bagian belakangnya itu mesh. Nah ini dia yang udah bilang tadi. Jadi suatu kayak gini itu dia nggak ada jahitannya. Ini itu namanya vulcanized, artinya dia itu dipanaskan bawahnya itu sama atasnya itu bareng di oven. Gak yang bekas lem dan jeleknya sepatu ini sebiasanya itu suka ada pensil bekas garis pensil. Tapi ini nggak ada. Ini sama sekali bebas dari guratan apa namanya pensil dan nggak ada bekas bekas lem. Di sini ada logo MM. Made for mungkin, klesesnya sama ya, kleses suatu biasa, adiense juga plastik. Dia stitchingnya bagus, ini udah low stitching sama sini, di bagian sini dua kali, bannya kanvas. Berikan yang ini lebih tebal kayak di ini, gitu Nah ini kayaknya lebih tebal ya. Dalamnya solnya empuk, tapi gue penasaran, nanti mungkin gue akan... Bedah sepatu ini ya, gue bau gue siksa, gue belah Dan kita bisa tahu dalamnya itu, bener gak sih sequalified itu sepatunya Satunya lagi ya, eh ini yang terakhir nih Kabisnya sama, ini Nolan All Black All Black pasti warnanya itu sebenarnya. Dan, oh, gue paling suka ini nih Menurut gue ya, ini lebih laki Selera ya, kalau menurut gue ini lebih laki Yap, ini Ini nyaman Nggak berbau yang aneh-aneh Kita lihat dalamnya kayak gimana Ini sih kembali ke selera ya Kalau menurut gue, warna hitam ini jauh lebih bagus dibanding yang uh, biru Kalau begitu selera, tapi kalau terbaik samaannya Ini juga di-vilcanized artinya Sama-sama di oven Uh, terus lo liat di sini ada rumah yang importnya sama Oh ini belakangnya di belakangnya ini Ini tuh kayak semacam kulit ya Kulit terus Nggak uh, ada apa-apa Bentuknya begini nih kalau kena lantai bunyi cek cip, cip, cip Biasanya kayak gini nih begini ini Ini terus di sini udah ghosty Ini bagus Dan enak Dan asal atau aja nih Tiga satu ini harganya nggak ada lebih dari Gopek nggak ada yang lebih dari Rp. ribu. gue udah lihat di website mereka Kalau gak salah okay. ini cuma Rp. 900.000 atau Rp. 200.000 Rp. 300.000 enggak salah okay. yang mah ini itu di bawah Gopek sekali lagi kalau menurut gue daripada lo beli sepatu KW tapi luar negeri atau maaf oh sorry, gue daripada lo beli sepatu luar negeri untuk KW mending lo beli sepatu lokal ya, yang kayak gini, pasti asli dan kalau masalah model, menurut gue ini sih kayak model-model sepatu yang memang uh, udah komersial dan uh, kan sering terjual ya Jadi kan ini mungkin desain ini berdasarkan uh, pasar-pasar lah gitu Jadi model yang udah banyak disukain, mungkin tinggal dilanjutkan desain nih, Samsung Magnet Ford itu mungkin Yap, sekali lagi thank you buat Geopnex yang udah ngasih tiga sepatu kece ini, salah satunya mungkin tarakan gue beda, gue belan gak di video ini, karena jangan mungkin di video selanjutnya uh, thank you banget, sebuah kehormatan gue dapat sepatu ini dan kembali ke lo semua, sekali lagi cuma bilang jangan beli sepatu karet, mendingan beli sepatu lokal yang original dan harganya gue murah banget, kalau lo buat anak-anak SMA atau anak-anak kuliah pasti masuk loh harga-harga segitu Nanti gue akan ceritain, mungkin gue juga updatein ya di Oke, thank you udah nonton video gue sampai habis. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, okay, see you and bye-bye.